Fasa pertama, mengenalinya Ku rasa dia paling sempurna Ada di kala ku pandang dia ada dirinya, hatinya sudah dikunyah Adakah aku toleh pusing ke kiri Bijak-ijak dia pandang aku dengan toleransi Tak sanggup juga dia tiada di sisi Sangkut kau dia mendemani hingga akhir nanti bila waktu tanpa dia di depan mataku, ibarat diriku rasa sungguh sangat sayu. Bisakah bolehkah kau menemaniku agar dapat kau teman diriku di hujung waktu dan bila di saat perasa kesepian, saat aku jatuh peluh murni titikan, saat juga bila terima hentakan, aku harap jangan kau meninggalkan. Elegi terbina bila kamu tiada. Bata fanfana Di fasa utama Akan aku bina Mahni gali cinta Agar dibenak Kita bahagia Peringkat ya, tujuh fasa lalu kedua Lebih rapat ku mengenalinya Aku ingin hidup bersamanya suka so, supaku sanggup terimanya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 Kau jatuh sanggu aku jadi loran zebam Satapan suapan ku bersemayam Sepatu tanggal masuk dan beri salam Tergur gerbang takkan bisa garam Renji sahpedan dan setitik akan berputik. Coretan gambaran dirimu akan kulihat. Masa rentasan waktu tiba akan ku risik. Hidup bersama gembira tujuh akhir hayat Tujuh akhir hayat yo Pasal letasan waktu tiba akan ku risik Adakah fasa-fasa luamu -fasa hadapku Suara benar dan kini lagi tidak Ini cek terbina bila kamu tiada Tatapan fana di fasa pertama Cinta, akan dibenak kita bahagia, lagi terbina bila kamu tiada.